Yo, tolong Agung hip hop terus berkarya apapun yang terjadi. Ho, oh, oh, ho, bersama kita bisa bangkitkan musik hip hop, tolong Agung. Yo, yo, kota kota dengan penuh warna. Eh. Oh, kita siap mengisi lima pulang lagu Yo, kita kembali Wa dikembali Wa dikembali Wa dikembali Semua Fadi Ya, asik Oke, okay, yo. yo One, two, oh, three okay. Yo Denggak resapi, jangka dan jangan berhenti Karena sebuah percayaan lahan menghampiri mendekat dan merusak sistem kerja otak kiri Menusuk-nusuk di hati Kembali cerita terahut wajah Di tangan Saburan cinta Mengikuti sebuah senyuman yo, Tapi dalam hati ini Tapi saya ucapkan mencium terlalu Teralui sial untuk diucap oh, Sekali lagi ku ingin kau mengerti Semua cita ini sungguh sangat menyakiti Tapi ku hanya makhluk yang tidak berpatseri Di sebelah mata tak punya reputasi Oh yo Seakan you mataku tertutup Ku cintai dapat kau seluruh oh, oh. Harapkan perasaan suka padamu Masih. tapi cinta ini cukup sulit ke jika tanpa oh. kamu aku ku ter sini ya allah lali Mas. lali aku yo yo yo rap kau mengerti semua cerita ini sungguh serangan menyakiti tapi ku hanya makhluk yang tidak bermateri dianggap sebelah mata sepunya reputasi Yo ref ah. uh. huh. baby baby baby baby in the home Yo, yo, yo, windy home Kita selalu bersama yeah. Yo, yo, yo, bakul penjual napa yuk? Aku akan beralih profesi menjadi seorang apa? Yo, kita semuanya bernyanyi, Kita semua tidak ada yang jauh, kawan, kawan. Tetap semangat. <tuh> <tuh> <Oke. tuh> <tuh> menjadi tukang bucat, setiap hari pikirannya jahat kurang ngerti biaya cara video kaya rasa menik juga cokoyok mono Apa yang Kita arani ya. Kita. mau Rai pokok mau turai. Nyapo tidak diturai Rai butuh pakai lo. Kau ngadu mek loro. Kau ngadu ya? yo. di sepuluh kan gule pecel me kule ah. lo. Kau punya isom mau menarik gule. Dah tak Rai pokok lagi. Oh, ah, aku le. Aku arep are banteng setir aku. Ngopo? Pokoke wis setir aku. Ka kalungan kumplung aku lek like. dodolan pentol terus. Jadi apa? Sedino oleh bensin sang 000. Eh, Sedino torok lima 5.000, lima Temen-temen lho. Dadi budal dodole aku neruthuk golek utangan. Tak tambel min-min. Sopo sing betah? Dik Rongeibu songulas, aja man, aja gunung. Kae, pas rekreasi rekreasi. Tapi kan Jadi panggah tak perjuang ini perjuang nih kok koyong ini, torok le Iso. Paman dia keturunan gendeng loh, gendeng kan Bian. Nah, aku untungnya keluarga aku raneng gendeng. Iya diluncurkan lagi mesin gendeng. ya, juta. Rara, nanti kenanone. Tak beda lah. Iya, jadi. Ismbok close apa orang mang? Gue jujur. Buah senau. Penanya apa yuk? Sekolah kikiyo. Lewat HP saya lagi, lek libur ya pengen sekolah, weh, lek sekolah pengen libur, gak pia tantan. Nah libur dong tau noh pia piye loe. Boleh, orang dino, toto orang dino, saya rama salah aku ya. pengen merasa nembol es bareng. Mekmolase, leleh kopian. Benarnya apa? Guru PKL era ungu. Oh, iya. Ijo pura, oh, oh, Iyo gar gar Wis sumo opo sih? Ya rotok panas-panas ini. iki. Penake ngapo yo? Penake ya diskali lho, wisar kono piye? Jero opo Paling sak dododho. Sanek kayak kelepak kayak debog. kayak opo Oh iya. Yo kena Ya ayo lho. Lah ayo lho. Ya ya ya. Iya. Yeah you jump jump cili cili untungnya aku tahu ilmu rawaronta leora aku mati mangkuk bulan tebok kenapa gule itu nangew Oh, kita iki gendeng aku lo lo lurus kok gila lo kowe gendeng di gendeng kowe heo wani wani nih orang tua gedang orang aku kamu yang langsung aja orang tua itu yang orang tua yang jawab. ngomong apa, wibonaanmu berapa, nih. gulunin lan. bisa, bisa, berni, berni di preman lari, lari, mana, lari kalau sudah diberandalan gak nah, usah nih Ini kapan kamu mulai? subuh man lho. Aku ndak roh, nanti, aku nanti, gun. nanti, aku nanti, aku nanti, aku nanti, aku sih an, nanti, aku nanti, aku nanti, aku nanti, ya ya aku nanti, Wah, kok perantauan, aku aku aku Total itu rapahnya gendeng kenapa dia turunan gendeng? kenapa saya bentuk ya? Oh, ya, disini apa? askondi adikmu ngomong apa? ini apa adikku? ngomong anak orang golek rambanan kalau di buruk di debok Yuh, tante ini orang-orang di sini memang Hati bucah angel ya, ngomong oke, gendeng, makanya gendeng, gendeng, gendeng, gendeng, gendeng, gendeng, sing pinter sing Buh, karu sopa, eronik, ngelulup, bucahan, adik gendeng, gendeng, sing gendeng, gendeng, gendeng, gendeng, gendeng, gendeng, gendeng, gendeng, gendeng, gendeng, gendeng, cah gendeng, gendeng, gendeng, gendeng, gendeng, gendeng, gendeng, gendeng, gendeng, gendeng, gendeng, gendeng, gendeng, gendeng, gendeng, gendeng, gendeng, gendeng, gendeng, gendeng, gendeng, gendeng, gendeng, gendeng, gendeng, galu gala, nartasi nartasi. Wah, ngomong adikmu Yo, ngomong dia ngaku montormu nengdi. Motor. Wah, tuh. Kary yang tegalan. Yuk, Kary ganti jumbo malah hilang nih gue motormu. Yuknya di, Jebok motor tuh. Lho, iki malah kotinggal mati Garing, kese. Ngono. Ya, juru pora gak kita tak kok pora jukur to. gue sing sabar jadi bisa pora to. sabar gue metu gue tempat ngono sampai ini kudu ngerti tempat nge-tui aku udah ngerti tempat ngomong-ngomong karep udah waduh, waduh, waduh, ya kenapa? kenapa ini ngaduh, enak ya, suiran enak si! lu sih semakut hahahaha Oh, mau kalah ke metu ke metu metu metu ini mau lo Heh, Salatullah Salamullah Allah Tuhan Rasulillah Salatullah lo Allah Yasin Habibillah Zaman saat ini Butuh semangat Oto sampai obasa ubah sambat Tindak no sholat lan akei Tirakat Mergo buka Jenangi obat Salatu roh Salamu roh Al-Tawa Rasulillah Salatu roh yasin roh Alayasim Alhamdulillah Susahid Dagi pengangguran <tik> Seneng selalu selalu buka meju angsatu Orang oleh kemasukan <tik> Mopo eneh Yendwe angsuran Sosi aku dendeng tenan.